Berbagi cerita dan cinta Tapi sekarang semua Tak Oh mengapa Si mengapa Dan ke sekarang beta pamit pulang Tenangan ini bisa pakulah Dimana jaman yang sebelah Dimana Beda menangis sampai kapan alir sakit, sepi dan jangan kembali. Suhab so, semua rasa yang bisa berjuang supaya so, beda pun jangan tangkebeda. Masih bukanlah kuat, Bukan satu kali Tapi sepulang-pulang Sekarang betul sadar kita bisa berbayar Jaladeng capek Sampai yang tak Taringat aku rasa bisa paritok Kali bukanlah Kita pun jantung. Mus sampai kapan kita sembunyi sampai kapan lukai, sampai hati ale bikin gini Mus sampai kapan kita menangis sampai kapan ale sakit Sengkau tahu, sepuh yang macam badin, gigi jauh, seng berkacu akali kali. Melawan takdir tapi Tuhan soat terbagi ini, dan betah rasa cukup sebikin sama ini. Betah tunggu dari lama kapan bisa barok. kasih waktu harap bisa hapus semua nota. Cukup alih bikin ulang perdetah hati ini bukan tanpa pikiran terus Huh Sampai kapan getas sembunyi, Sampai kapan alelukay, Sampai hati ale bikin bagini, oh oh Sampai kapan pita menangis? Sampai kapan ale sakiti Sepi. Kau